Jika anda belum mendapatkan suara, anda boleh dapatkan uh, sekarang sama ada secara online di um, ada uh, ada link di dekat, dekat bawah tu uh, untuk mendapatkan suara dan kita juga mana ada mana mana lah <laughs> dan kita juga ada Patreon. Nah, uh, kalau anda Uh, ingin kami teruskan sesi-sesi bersuara di warung-warung seperti ini uh, kami sangat hargai sebarang sokongan dan sumbangan uh, dan boleh cari kami di Patreon juga ada link di bawah ah, uh, kita, kita bukan hanya ada bajet, tak ada bajet jasar semua ha, jadi, ini dah, sumbang